Nah teman-teman semuanya, ini untuk informasi saja Bagi kalian yang pernah menggunakan Zoom Baik itu kalian sebagai host dalam meeting Ataupun kalian hanya join meeting Sebaiknya langsung dihapus Dan putus akses dari Gmail kalian Supaya data kalian aman Ini baru kejadian sama saya Saya lagi bikin materi Untuk saya ngajar Tiba-tiba kursor saya ini bergerak sendiri Dan jalan ke kelola akun Google Anda Dia lagi coba ngeretas uh, Di data bagian email saya dan yang di handphone walaupun saya hanya join meeting tanpa memasukkan email tiba-tiba itu dia gerak sendiri saya lagi buka informasi dari sekolah di grup tiba-tiba itu keluar sendiri dari whatsapp dia langsung ke M Banking, dia langsung ketik password sendiri itu saya kaget juga karena kejadian kayak gitu dan saya langsung buru-buru ngecek saya pindah alihkan semua ke laptop karena lebih gampang akses di laptop setelah saya pindah akses, saya langsung putus aksesnya. cari Caranya klik akun Google, kelola akun Google Anda, lalu pilih keamanan. Nanti setelah di keamanan, akan muncul seperti ini. Kalian cari kelola akses pihak ketiga. Nah, kalau di sini ada Zoom, kalian klik dan hapus akses. Lalu ganti password. Itu jauh lebih aman. Karena emang benar-benar ini bergerak sendiri. Dia nyari-nyari sendiri. Begitupun yang di handphone saya. Tiba-tiba saya lagi buka WhatsApp, dia langsung nge-back udah back dia ganti dia pindah ke mbanking pertama di mbanking BCA lalu dia pindah ke mandiri dia ketik sendiri passwordnya dan untuk mencegah lebih baik kalian ganti semua passwordnya untuk kalian yang udah pernah pakai Zoom atau install Zoom itu jauh lebih aman lebih baik mencegah daripada mengobati dan di Instagram juga tiba-tiba saya ngechat orang dengan bilang Hai tanda emotion senyum kedip gitu dan itu ketik sendiri Tiba-tiba ada tulisan pesan terkirim ke siapa Itu dia ngetik secara random kayaknya Dia memilih email siapa yang akan digunakan untuk dia Jadi lebih baik berhati-hati dan stop aja pakai zoomnya Baik itu hanya join meeting ataupun menjadi host Apalagi menjadi host gitu Karena saya join meeting yang tidak pernah melibatkan email aja Tiba-tiba keganti kayak gini Jadi lebih baik waspada Untungnya saya lagi begadang bikin materi Jadi keburu bisa diperbaiki semuanya jadi ngeri banget deh Zoom pokoknya jangan pernah dipakai lagi dan mending langsung putus akses gitu. Jangan pernah anggap enteng. Saya awalnya anggap enteng karena saya nggak pernah mengkaitkan email dan saya hanya join dan ternyata join pun itu terdetek semua data-data kita. Jadi mending langsung di hapus saja, hapus akses dah jangan pakai Zoom, pakai Google Meeting aja lebih aman hangouts. Mantap.